Harga emas yang dijual di Pegadaian terpantau kompak naik untuk cetakan Antam dan UBS pada perdagangan Rabu, 28 Desember 2022. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp574.000, naik Rp1.000 dibandingkan dengan harga pada Selasa, 27 Desember 2022. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol di harga Rp 538.000 atau naik Rp 4.000 dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dibanderol di Rp 1.043.000, naik Rp 2.000 dan emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp 1.009.000 atau naik Rp 7.000 dari posisi harga kemarin. Selanjutnya, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.982.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.942.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.904.000. Sekian harga emas untuk tanggal 28 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.